Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Channel hobi elektronik Oke kali ini saya baru saja unboxing Yakni Driver MCRD V3 ini generasi ketiga dari MCRD ya. Setelah kemarin sudah saya rakit MCRD V2. Dua kali perakitan ya saya sudah berhasil dan hasilnya sangat memuaskan. Kali ini saya akan merakit MCRD V3 tapi untuk kali ini hanya review dulu ya jadi untuk perakitan nanti video selanjutnya mohon ditunggu jadi sebelum saya review yang suka dengan channel saya silahkan di subscribe like dan juga komennya untuk ya mendukung video-video saya ya. Oke, langsung aja saya review sedikit tentang MCRD V3 ini. Oke, untuk MCRD V3 ini, nah, ini bayi Sukis ya. Jadi bayi Sukis. E, berbeda dengan 2 MCRD V2. Yang untuk yang V3 ini untuk input. Nah, ini input. Di sini difilter lagi dengan menggunakan 3 elko dan juga di sini ada eh, kapasitor juga. Untuk inputnya ya. Lalu yang sangat e, berbeda di sini ada, nah ini variabel resist eh, resistor. Jadi untuk setelan DCO dan e, ada dua ya di sini untuk menyetel DCO dan bias nah, lalu di sini ada diperkuat lagi untuk eh, dengan transistor ya, di sini nah ini di sini diberi transistor lagi ya jadi sangat berbeda dengan yang V2. Untuk V2, kita tidak perlu menyetel DCO. Sebenarnya, eh, terkadang kalau komponen kualitas yang kurang baik, bisa juga DCO akan tinggi, ya, berpengaruh pada DCO dan bias juga. Tapi selama saya merakit. MCRDV2 e, untuk DCO dan bias aman. Ya. Jadi tidak perlu kita oprek lagi untuk V2. Untuk V3 ini nanti kita bisa menyetel tegangan bias dan DCO-nya. Ya, di sini. Oke. Untuk MCR DV3 ini eh, kemungkinan lebih gelar ya nantinya. Eh, ditunggu aja setelah nanti perakitan akan saya videokan lagi. Nah, ini tadi saya baru unboxing ya. Nah ini. Oke untuk harga saya jelaskan di sini saya membeli. MCRD ini dengan harga 200 220 ya. 220. Ada yang produk dari eh, produk sama MCRD V3 tapi beda beda perakit. Ada yang 200.000 ribu nah, Oke. Okay. Rencana ini akan saya eh, rakit menggunakan transistor final sanken. Nah, disini sanken. Untuk sanken, saya menggunakan yang biasa saja, yang 5DY, ya. 5DY, tapi yang bagus ya, bukan yang apal-apal disini. Rencana saya menggunakan... Eh, pendingin 2U ya disini 2U lalu ini PCB transistor finalnya saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 set nantinya nantinya saya akan menggunakan 8 set ya 5dy sunken lalu untuk power supply nanti akan saya coba menggunakan smps 20A 80VDC ya, nanti akan saya coba menggunakan ini apakah mcrdv3 ini mampu menggetarkan atau Menggetarkan 18 in speaker RCF. Kita tunggu video selanjutnya ya. Nanti akan saya rakit, lalu saya cek sound. Oh ya, untuk MCR DV3 ini menurut keterangan. Karena ini saya belum belum nyoba ya menurut keterangan Dia mampu disuplai eh, minimal pakai 45 VAC ya 45 VAC Dan maksimalnya 70 VAC ya, Ini diklaim sama perakitnya mampu disuplai dengan maksimal 70 VAC atau 100 VDC nah, nanti akan saya coba pakai yang ini 80 VDC apakah mampu ataukah ya nah, kita tunggu jalur. lor Oke lor, sekian dulu review dari driver MCRDV3 ini. Untuk selanjutnya ditunggu aja ya untuk perakitan dan cek soundnya di video selanjutnya. Untuk video-video V2, MCRDV2 sudah saya upload. Kali lagi, yang suka dengan channel saya, konten-konten saya, silakan di-subscribe lor. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah men dan selalu hadir untuk menyimak video-video saya. Oke lor, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat